Halo guys kali ini kita akan membahas yaitu tentang Innova Venturer memiliki nama lengkap Toyota Innova Venturer MPV ini merupakan varian tertinggi mobil Toyota Innova key dengan begitu Toyota Innova Venturer menjadi seri tertinggi dari mobil Toyota Innova series Kehadiran Toyota Venturer ini tidak bisa dilihat sebelah mata Mobil Toyota Venturer ini hadir dengan konsumen Indonesia dengan top island yang cukup besar Dan beberapa spesifikasi unggulan Sedikit menoleh ke belakang Venturer adalah kelanjutan dari pendahulunya yakni Family Toyota Kijang Innova MPV legendaris ini telah memasuki generasi kelima sejak dipasarkan pertama kali pada tahun 2004 silam. Perubahan total bisa terlihat mulai dari sisi eksterior dan merjemaah hingga sektor interior. Toyota Ventura harus dihadirkan bukan lagi sebagai kendaraan keluarga biasa tapi sudah merupakan MPV jadul dengan pernik yang lebih mewah dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih modern